Baru-baru ini, para ilmuwan menemukan sisa dari ular geofenil yang terawetkan dengan baik Sejak 99 juta tahun lalu dalam sebuah batu ember Batu ember yang berisi fosil bayi ular ini adalah yang tertua Para ilmuwan menjuluki dengan nama Hyaobis Myanmar Ada fitur yang unik dari bagian atas tulang belakang Yang belum terlihat sebelumnya ular kecil ini hidup di lingkungan hutan dengan banyak serangga dan tanaman cukup menarik ya setidaknya bentuk ular prasejarah masih tetap sama dengan yang sekarang Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendapatkan video menarik lainnya.